Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Haruka Angelin selaku Direktur Utama dan Pemimpin Rapat pada sore hari ini. Yang saya hormati, Ibu Kepala Kepegawaian Felisa Novinda. Yang saya hormati, Ibu Perwakilan Divisi Produksi Florena Taliyu. Yang saya hormati, Bapak Divisi Keuangan Gabi Arda Yang saya hormati, Bapak Divisi Pemasaran Gunawan Maika. Sebelum memulai rapat, perkenankan saya untuk membaca susunan rapat pada sore hari ini. Susunan rapat pada sore hari ini yaitu pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh pimpinan rapat. Yang ketiga, laporan kinerja bidang produksi. Yang keempat, laporan kinerja bidang kepegawaian. Yang kelima, laporan kinerja bidang pemasaran. Yang keenam, laporan kinerja bidang keuangan. Yang ketujuh. Pembahasan peningkatan kinerja karyawan, mencakup proses tanya-jawab, dan yang ke-8 penutup. Untuk mempersingkat waktu rapat hari ini, selanjutnya akan dimulai dengan sambutan yang diberikan oleh Ibu Haruka Angelin selaku pemimpin rapat. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat mengumpulkan kita bersama-sama dengan keadaan sehat untuk mengikuti rapat sore hari ini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri rapat pada sore hari ini. Rapat kali ini akan membahas tentang upaya peningkatan kinerja karyawan. Semoga dengan adanya rapat kali ini bisa meningkatkan kinerja dan produktivitas kita dalam membangun perusahaan untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Sekian dari saya.